Sandal adalah jenis alas kaki yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno. Sejarah sandal bermula sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai menciptakan alas kaki yang lebih nyaman dan efisien. Berikut adalah beberapa momen penting dalam sejarah sandal zaman kuno: Sandal telah digunakan sejak zaman kuno di berbagai budaya, mulai dari Mesir, Yunani, Romawi. Dan India di Mesir, sandal adalah simbol kelas sosial, di mana hanya orang kaya yang memakainya. Sementara itu, di Yunani kuno, sandal digunakan oleh atlet dan prajurit. Di India, sandal telah digunakan selama ribuan tahun dan merupakan bagian penting dari budaya dan tradisi Hindu. Abad pertengahan, selama abad pertengahan. Sandal terbuat dari kulit dan seringkali dihiasi dengan hiasan yang rumit. Sandal menjadi populer di kalangan orang kaya dan dianggap sebagai simbol status. Sandal juga digunakan oleh para biksu dan rahib sebagai bagian dari pakaian mereka. Era Modern Awal Pada abad ke-19, sandal mulai diproduksi secara massal dengan menggunakan mesin. Bahan-bahan sintetis juga mulai digunakan untuk membuat sandal. Selama Perang Dunia Kedua, sandal menjadi sangat populer di Amerika Serikat, di mana mereka digunakan oleh tentara yang sedang bertugas di Asia. Tren Sandal Kontemporer Saat ini, sandal menjadi salah satu jenis alas kaki paling populer di dunia, dan ada banyak varian sandal yang tersedia. Ada sandal yang dirancang untuk berbagai aktivitas, termasuk olahraga, hiking, dan gaya hidup sehari-hari. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sandal juga sangat beragam, mulai dari karet dan kulit hingga bahan sintetis. Secara keseluruhan, sandal telah menjadi bagian penting dari sejarah manusia selama ribuan tahun. Dari zaman kuno hingga era modern, Sandal telah berevolusi menjadi berbagai bentuk dan gaya yang digunakan oleh orang di seluruh dunia.